Yo minasan, okenki desu ka? Orewatio desu, welcome back on my watch youtube channel Nah kali ini gue akan mereview GA2200 Nah ini yang gue pegang Oke okay, ini dia yang mungkin udah kalian tunggu-tunggu Kalau kemarin-kemarin tuh kan ada GA2100 Yang sampai sekarang masih banyak yang cari ya sampai GA2000 nya aja tenggelam ya walaupun sampai sekarang masih ada penggemarnya ya tapi dikit-dikit 2100 2100 nah sekarang ada yang lebih ramai lagi nih GA 2200. Nah ini yang gue pegang. Konstruksinya berbeda ya sama GA 2000 ya. Kalau GA 2000 kan kemarin di sini ada full uh, penutupnya ya, resin. Walaupun ada carbon core guard, konstruksinya tapi kan kemarin dia penutupnya benar bener full resin yang di belakang. Nah kalau ini backcase-nya dia tetap dengan ciri khas G-Shock yang biasanya stainless steel plate, tetap dengan screw on. Cuman bedanya ini bautnya lebih lebar ya. Mungkin karena di sini ada uh, covernya lagi ya, yang di pinggir ini. Nah, kalau dibanding ga 2000 dia ini modelnya lebih raget, lebih bulky kalau misalkan GA2000 kan kemarin tuh lebih apa ya, kalau aku bilang lebih casual ya, lebih alus kayak gini, kalau ini tuh lebih kayak banyak rivetnya gitu sih 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini rivet bezelnya banyak banget dan modelnya agak uh, ada patahan-patahan gitu ya jadi kesannya lebih raget banget tapi yang bikin gua suka adalah diameternya lebih kompak ya. diameternya lebih kecil nah, contohnya seperti ini nih Diameternya lebih kecil, jadi kalau pergelangan kalian kebetulan kecil, sama kayak gua, atau mistis, misalkan cuman 14,4 cm lah ya, ini on handnya ya, di pergelangan kecil, sih, masih masuk, jadi nggak terlalu kelihatan bulky. Kalian punya jam tangan G-Shock, bisa dipakai casual, tapi compact dengan kemampuan G-Shock, atau mungkin pakai leather, tergantung selera sih. Nah untuk movementnya sendiri dia quartz jadi bukan uh, tau solar ya dia itu quartz terus dial stylenya analog with digital display ya biasa ciri khas G-Shock Ana DJ nah kalau glass materialnya mineral kristal case ama strapnya materialnya tadi resin tapi ada konstruksi di bodinya sini carbon core guard ya nah untuk diameternya ini sebetulnya kalau diukur itu kurang lebih ada di 47 mm dan ketebalannya ini yang paling gue suka biasanya disiakan tebel-tebel karena dia punya bezel nah ini cuma di 12,8 mm untuk water resistance sendiri dia ada di 200 meter sama kayak g -Shock, g shock yang lain ya dan kelebihan yang lain lagi si GA2200 ini dia itu uh, model lock width universal dan di dalamnya spring barnya udah model quick release jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi buat uh, lepas atau pasang ya tinggal ada pengungkit sedikit kalian geser udah bisa kalian lepas dan kalau seandainya kalian mau ganti strap uh, model lain kalian gak perlu konektor khusus atau adapter khusus kayak di jisok-jisok yang uh, yang udah-udah ya yang di sebelumnya kalian tinggal ukur aja look withnya ini berapa milimeter kalau misalkan 20 mm ya berarti kalian cuman bisa ganti sama 20 mm kalau 22 berarti kalian gantinya pakai strap 22 dan itu bebas kalian mau gantinya pakai kanvas pakai nato atau mungkin pakai zulu pakai strap guy Nah harganya sendiri berapa sih untuk pembelian GA2200 ini kurang lebih di budget 1,3an Jadi mungkin nggak sampai 1,5 kalian udah bisa dapetin si GA2200 ini ya Oh iya ada yang belum gue bahas Lampunya kayak apa sih? Nah Lampunya ini yang bikin gue suka. Biasanya kalau analog digital kan lampunya cuman ada di pojok tuh, cuman nerangin dialnya. Kadang itu pun di beberapa tipe tertentu juga nggak maksimum ya. Kecuali kalian bener-bener di pitch black, dark banget tempatnya baru kalian uh, kelihatan. Kalau ini, nah, dia udah ada double LED. Jadi yang bagian LCD-nya, yang bagian digitalnya sama bagian uh, dialnya ini juga ada penerangannya. Nah fiturnya gimana aja sih? fiturnya standar sih dia cuman ada stopwatch ya UTC itu work time ya terus dia ada timer alarm sama hour time ya maksudnya untuk nunjukin waktu utamanya walaupun fiturnya standar tapi ini jam keren and must have oh iya kalau perbandingannya yang tadi gue bilang sama GA2000 ini dia bedakan ini 2000-nya. Dan di 2000 ini seperti yang kalian lihat model spring barnya juga universal, model lock -nya juga universal. Jadi kalian bebas kalau mau ganti-ganti strap. Bedanya kalau back case nya ini full ketutup resin -nya ya, kalau ini dia nah seperti ini. Tapi untuk screw-on-nya dia sama. Sama-sama model lebar. Dan diameternya dia sedikit lebih besar di GA 2000 ini. Walaupun mungkin secara modelnya kelihatan lebih Soft ya, lebih neat, nggak banyak lekukan-lekukan, uh, nggak kelihatan lebih rugged ya di sini. Rivetnya dia juga cuman ada empat, yang ini ada enam. Selera kalian yang mana? Hmm, aku serain sama kalian aja. Kalau aku sih aku lebih prefer GA 2200 karena diameternya lebih kecil. Oke. Okay. Untuk fitur kurang lebih sama, dia hanya berbeda di seri dan bentuk. Oke. Okay. Nah itulah tadi yang udah gue bahas sedikit sama kalian buat yang penasaran sama GA2200 dan gue kasih juga perbandingannya perbandingan fisik ya sama si GA2000 nya. Oke okay, kalau, kalau buat kalian yang mau berburu silahkan bisa langsung ke website kita di jamtangan.com atau via aplikasi kita Terus yang buat baru nonton kalau kalian suka sama channel ini jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya Terus yang udah jadi, yang udah jadi subscriber jangan lupa juga nyalain loncengnya dicek lagi loncengnya udah nyala belum nah, Yang ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komen Ngomong-ngomong soal lonceng dan subscriber, nah nih pastinya udah kalian tunggu kan, kalian tunggu kan, ayo nunggu apa? Biasanya yang udah nonton, biasanya udah sering nonton kalian biasanya apa Nah Kalau ngomong, gua udah ngomong lonceng sama subscriber biasanya apa? Oke, ya bener sih. Jadi gua mau kasih giveaway buat kalian, surprise surprise. Oke. Nah, yang mau gua kasih buat kalian adalah ini. GA-2001A-2DR GRATIS Buat kalian Jadi giveaway Cuman gue lempar doang gini buat kalian ya <laughs> Seperti biasa caranya gampang ya Tadi gue bilangan Pokoknya jangan lupa subscribe Like, share, komen, loncengnya dinyalain Pokoknya ada tombol dislike aja Ada kemungkinan lu terancam dapetin giveaway Oke okay? Tapi pertanyaan gue ada pertanyaan nih buat kalian buat dapetin giveaway ini pertanyaannya gampang kok Pertama buat kalian yang ngakunya G-Shock mania or G-Shock warrior or bla bla bla pokoknya tentang G-Shock lah G-Shockers kayak oh whatever tahun berapa Casio G-Shock pertama kali rilis? udah gampang kan? tahun berapa Casio G-Shock pertama kali rilis? G-Shock yang mana G-Shock? Enggak pokoknya G-Shock itu pertama kali rilis itu tahun berapa Jadi dulu kan jam tangan ada Casio belum ada G-Shock Nah pertama kali ada G-Shock itu tahun berapa Terus jamnya tipe apa? Enggak usah lengkap-lengkap tipe jamnya yang penting tahu tipe jamnya aja Nah gampang banget kan pertanyaannya Pasti kalian tahu deh ya enggak sih? Nah buat jawaban tulis di kolom komentar. jangan lupa cantumin ID Instagram kalian. Tapi tulisnya nggak usah pakai app ya, langsung tulis aja ID-nya apa, terus tulis jawabannya. Terus kalau kalian mau tahu pemenangnya diumumin kapan dan jawaban diterima paling lambat kapan, kalian boleh baca langsung di deskripsi. Oke, okay? I think that's all for video kali ini and See you on the next video. And good luck for the giveaway. Bye.